Assalamualaikum lainnya. Ya. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kita membahas tentang 3 mata kompetisi dasar 3.1 dan 4.1. apa itu komunikasi? Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi, baik berupa pesan, ide, gagasan dari satu pihak ke pihak lain. Jadi harus harus ada, harus ada orang lain yang apa? Yang sebagai yang komunikasi itu harus ada dua dua minimal. Dua, ob, dua orang atau dua objek yang yang ada yang menerima dan ada yang mengirim sebuah informasi itu komunikasi harus ada timbal balik ada dari satu pihak ke pihak lain itu namanya komunikasi klasifikasi komunikasi ini berdasarkan informasi yang dikirim dan diterima ada beberapa komunikasi diantaranya eh, pertama ada namanya komunikasi audio Komunikasi audio, eh, salah satu contohnya adalah pertama ada telepon, ada radio, eh, tape recorder, dan lain sebagainya. Itu adalah termasuk komunikasi audio. Kenapa dikatakan komunikasi audio? Karena alat. Komunikasi itu dapat ditangkap melalui alat pendengaran jadi yang yang ditangkap itu uh, sebuah suara atau bisa didengar itu namanya komunikasi audio macam kita nelpon itu namanya komunikasi audio Apa keuntungan uh, kita menggunakan komunikasi audio uh, keuntungannya adalah kita bisa berkomunikasi dengan seseorang di tempat yang berbeda atau zona yang berbeda tanpa harus kita berada di zona atau tempat yang bersamaan jadi contoh pada saat sekarang ini kalau kita mau komunikasi secara audio maka bisa uh, saling telepon uh, bisa juga dengan media-media yang lain uh, asalkan kita bisa didengar uh, suaranya itu namanya komunikasi audio selanjutnya yang kedua komunikasi hmm. video Makasih video uh, Salah satu contohnya adalah CCTV CCTV kita bisa melihat uh, Gambar Gambar yang sedang direkam Menggunakan kamera CCTV Kita bisa melihat pergerakan videonya Tetapi kita tidak bisa Berkomunikasi secara langsung Kita cuma bisa melihat apa? Ya? Melihat videonya saja Itu namanya uh, Komunikasi video Jadi bentuk komunikasi itu dapat ditangkap melalui alat penglihatan atau visual. Jadi kita bisa melihat. Kita bisa melihat uh, video-videonya. Itu namanya uh, komunikasi video. Apa keuntungan dari komunikasi video ini? Sama hampir sama dengan yang komunikasi audio. Kita bisa berkomunikasi di zona yang berbeda atau tempat berbeda tanpa harus ada berada zona tempat tempat yang bersamaan yang ketiga ada komunikasi audio-video video, video. Uh, komunikasi audio-video ini ini gabungan dari komunikasi audio dan juga komunikasi video jadi uh, kalau dilihat apanya kita bisa dengar suaranya dan juga kita bisa melihat videonya macam kita nonton televisi atau uh, video call dengan temannya atau dengan sahabat atau orang tuanya Kita, kita bisa lihat dengar suaranya, juga bisa lihat wajah orangnya Atau mengadakan apa? Kita belajar pada saat sekarang ini uh, Kita bisa, seakan-akan kita ketatak muka secara langsung uh, kan, Tetapi kita berada di tempat yang berbeda Kita tidak berada di tempat yang sama, tetapi kita bisa seakan-akan kita sudah langsung belajar secara tatap muka ini namanya komunikasi audio video kita dengar suaranya dan juga kita lihat videonya itu namanya komunikasi audio video apa saja contohnya contohnya televisi, video call video call itu banyak sekali aplikasi sekarang ini ada yang menggunakan WhatsApp dan lain sebagainya, banyak sekali video conference, macam uh, yang sekarang kita lakukan video conference menggunakan Microsoft Teams jadi kita menggunakan Microsoft Teams ini salah satu nama namanya media komunikasi audio video jadi kita bisa langsung dengar suaranya dan juga bisa lihat langsung videonya keuntungannya apa? keuntungannya sebenarnya hampir sama saja keuntungannya ada media audio, media video sama saja, cuman uh, bedanya Cuman, kalau audio, kita dengar suaranya saja. Kalau uh, video, kita lihat videonya. Sedangkan audio video, kita bisa uh, mendengar uh, suaranya dan juga bisa melihat videonya secara langsung. Itu, itu namanya media komunikasi uh, audio video. Yang keempat, ada namanya uh, komunikasi data. Komunikasi data ini yang masuk di sini adalah. Uh, kita bisa mengirim data secara digital. Ada seba, yang sebagai penerima dan eh, pengirim dan ada juga sebagai penerima. Itu namanya komunikasi data dan uh, sebuah protokol sebagai pengirim dan juga ada yang penerimanya. Namanya komunikasi data. Uh, apa saja yang bias, biasa digunakan dalam komunikasi data? Itu macam kita. Ada menggunakan internet, bisa menggunakan handphone ke komputer, handphone ke handphone, komputer atau ke handphone atau perangkat lainnya. Jadi intinya kita memindahkan data digital. Data digital dari suatu perangkat ke perangkat yang lainnya. Itu uh, namanya komunikasi data. Apa manfaat dari komunikasi data tersebut? Kita bisa berbagi ada data atau data sering. Yang kedua kita bisa berbagi program atau aplikasi atau program sharing atau juga bisa-bisa device sharing atau penyimpanan berbagi penyimpanan data dan selanjutnya kita bisa uh, hubungan dengan sistem yang berbeda itu uh, manfaat dari komunikasi data apa saja model komunikasi data tersebut modelnya ada macam-macam uh, salah satunya adalah modelnya namanya komunikasi data simplex atau komunikasi data itu satu arah saja jadi ada yang uh, meng mengirim dan ada yang menerima. Dia uh, tugasnya itu satu saja. Kalau dia pengirim, yang satu menerima dia tidak bisa saling ngirim dan saling menerima, tidak bisa. Dia satu arah. Komunikasi itu cuma satu arah. Jadi satu sebagai pengirim dan satu sebagai penerima. Contohnya uh, seperti yang digambar tersebut ada mainframe komputer dan satu ini monitor. Jadi monitor cuma menampilkan saja. Nah, ini sebagai mengirim datanya itu namanya komunikasi data simplex atau satu arah keuntungannya apa saja yang kita dapat dari komunikasi data simplex ini e, dalam jalur atau media transaksi berjalan satu arah kita bisa e, saat datanya itu berjalan satu arah kelemahannya data yang dikirim hanya satu arah saja kita tidak bisa saling ber, berbagi data misalnya mengirim dan juga menerima. cat tugasnya itu masing-masing hanya tetap ada yang penerima ada yang pengirim. pengirim dan penerima tugasnya tetap. juga metodenya ini yang sangat jarang digunakan metode yang komunikasi data simplex ini ini sudah jarang digunakan. selanjutnya ada komunikasi data half duplex atau dua arah bergantian, maksudnya apa? Kalau ada yang sebagai uh, pengirim dan ada yang penerimanya. dan yang penerima itu bisa juga, bisa juga mengirim, kirim balik, cuma dia harus bergantian. Kalau kalau yang uh, misalnya uh, perangkat satu sedang mengirim, maka perangkat yang lainnya itu sebagai penerima. Kalau perangkat lainnya itu mau mengirim juga, yang lain yang yang sebelumnya bersifat sebagai uh, penerima. Jadi dia dia dua arah, tapi harus bergantian, tidak bisa secara bersamaan. Sama-sama ngirim, sama-sama menerima, tidak bisa. Dia harus uh, bergantian. Itu namanya komunikasi data half duplex. Keuntungannya apa? Half uh, duplex ini kita dapat melakukan informasi dua arah secara bergantian. Lemahannya kedua sesen dapat mengirim dan menerima data, namun tidak terjadi pada waktu yang sama, jadi tak bisa sama-sama mengirim sama-sama menerima tidak bisa. itu uh, kelemahan dari komunikasi data half duplex. selanjutnya komunikasi data full duplex atau dua arah bisa bersamaan. jadi maksudnya ini bisa sama-sama mengirim bisa, bisa juga sama-sama menerima. di uh, dalam waktu bersamaan dia bisa saling mengirim bisa juga saling menerima. itu komunikasi data full duplex, keuntungannya kedua pada jalurnya agar kedua sinyal dengan arah yang berbeda dapat berjalan, jadi dia sama-sama bisa mengirim, bisa juga menerima. Selanjutnya komponen komunikasi data, komponennya ada sebagai pengirim, ada sebagai penerima, ada ada pesan atau data yang ingin dikirim atau diterima. Ada media pengirimannya, ada protokol, itu ada komponen-komponen. Kalau tidak ada pengirim, maka tidak ada, tidak akan ada yang di, akan diterima. Jadi komponennya itu harus ada yang mengirim. Misalnya kalau di komputer, harus ada komputer yang pengirimnya. Tiba-tiba aja data, tidak mungkin. Harus ada yang mengirim data. Misalnya email, harus ada oh, siapa yang mengirimnya. Itu juga penerima, harus ada penerima. Kalau nanti uh, alamat palsu pula. Terus uh, yang dikirim itu bukan lembaran kosong Kirim itu ada pesan atau data Bukan mengirim uh, Sesuatu yang tidak jelas cuman ada pesan atau datanya Terus media Medianya ada Terus protokol yang digunakan uh, Mungkin uh, Sekian uh, Penjelasan ini Pak Ada yang mau ditanyakan? Ada silakan. Tidak ada Tidak Pak uh, Kalau tidak ada uh, Daripada nanda semua Pak Silahkan di, diaktifkan kameranya Ini kebetulan sedang uh, Kita akan akhiri materi pada hari ini silakan diaktifkan kameranya uh, PB Tiana Ali Ari Rahmat Kiti, Cahya Sakirat Engrid, uh, Ebi Emitiana Rahman Zulaika Itu Oke okay. Oke uh, jadi uh, pertemuan kita hari ini uh, kita cukupkan uh, sampai di sini dan tolong uh, diselesaikan tugas evaluasinya akan Pak Kirim sebentar lagi Harus diselesaikan hari ini paling lambat jam 23.59 so, WIB Jadi Pak, paling lambat malam nanti, kalau besok dikerjakan tidak bisa lagi Ada soal evaluasinya ada 10 soal yang harus kalian kerjakan Soalnya objektif, jadi bisa dikerjakan di HP saja Berkenaan dengan materi ini. Jadi Dari. kalau kurang jelas nanti ini rekamannya hmm. bisa dilihat di akunnya masing-masing. Ini langsung disimpan di akunnya. Nanti bisa dicek lagi uh, tentang materi yang telah disampaikan pada hari ini. Langsung aja dicek di apa di akunnya. Bisa dipahami? Bisa Pak ada, ada pertanyaan? Tidak. Ya. ada pak. Ada, ada ada ma ada, ada, ada. ada pertanyaan ada ma? Tak ada pak? Sida. Ini Ali Ali dimana nih? Majak majak kelapa ramai ya. Ali. Tiada ya, pak. Ada yang kira-kira yang mau tanyakan Ali? Cukup paham? Uh, tidak pak. Paham. Atau Pebi? Tidak pak. Pebi Emi Tiana? Tidak. Uh, kalau tidak ada yang uh, mau Tanyakan Kalau sudah cukup jelas, kita tutup dan silakan nanti dibuka akunnya. Uh, uh, mungkin kira-kira 5 menit lagi sudah Pak tampilkan soalnya, silakan dikerjakan. Soalnya objektif, langsung dijawab berkenaan dengan materi yang kita yang sampaikan pada hari ini. Jadi kalau kurang jelas nanti bisa di, apa, bisa diulang lagi videonya. Videonya akan langsung di-record, ini sudah nanti akan dikirim di di uh, di kelas uh, sepuluh sebelas tkja nanti tinggal diputar ulang kalau tidak ada pak cukupkan sampai di sini assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Adek jalan ya, ke dekat. Ah, dia, tidak